Salam inklusi um, Salam. sobat inklusi sekalian um, selamat berjumpa dengan saya Joni Lianto uh, di channel Solider kali ini saya uh, berada di desa Kambuno uh, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan uh, desa Kambuno ini um, akan menjadi salah satu apa namanya lokasi yang akan digunakan dalam kegiatan temu inklusi 2020 yang nanti kita akan bercerita sedikit um, toksu atau bincang-bincang ini sebenarnya apa namanya uh, satu ajang berbagi yang uh, dibuat untuk membagikan pengalaman-pengalaman kawan-kawan uh, pegiat inklusi dalam memperjuangkan atau membangun gerakan menuju Indonesia inklusi. Nah, sekarang ini kita punya tamu dari Perdik. Sebenarnya saya yang bertamu sebetulnya. <risa> <risa> <risa> <yeluhur> Jadi eh, Perdik itu apa? Nah, nanti kita akan berbincang dengan teman-teman eh, Perdika. -teman nah, sekarang kita minta eh, mereka memperkenalkan diri saja dulu. Dari mana dulu ini? Dari, Dari ujung. ujung? Dari ujung mana dulu? Dari oh, kiri sai. kanan? Oh, yeah. <laughs> ujung kiri, ujung kiri oh, ujung kiri ya? Oke okay. Halo uh, Teman-teman yang ada di rumah Salam inklusi, nama saya Muhammad Lutfi Saya saat ini uh, Mengampuh Sebagai koordinator pustaka Oke okay. Saya Hai Saya Ishak, Ishak Salim saya bagian papan board alias papan tulis, uh, ya? ketua board uh, perdik sejak, board itu apa mas? Ya? board itu apa? Board papan itu, tulis badan pengurus pikirnya <laughs> yang mengurusi soal apa kebijakan di perdik yang bukan urusan sehari-hari ya. ini Oke okay. Halo, <laughs> perkenalkan, saya Abdul Rahman, atau biasa dipanggil Gus Dur. Kalau teman-teman di teman-teman gerata di Fabel itu, sehari-hari saya disapa Gus Dur. Saat ini kebetulan dipercayakan sebagai direktur. Ya, saya rasa oh. itu. <laughs> Tapa, gak kebetulan aku. deh, itu memang by design. <lari> ya, maksudnya betul-betul by design. Ya, <reconnect> yang kebetulan itu suara katak yang di belakang Rahman. itu asli ya, bukan imitasi. Iya, <lacht> <lacht> ini asli, eh, Sobat Inklusi sekalian, karena kita berada di Desa Kambuno. Terus ini malam hari kita ambil, jadi... Kalau ini siang hari mungkin kita bisa melihat sawah-sawah di belakang mereka bertiga Nah itu kira-kira perkenalannya e, Mereka ini orang-orang terkenal di Makassar Jadi di Sulawesi Selatan Jadi Asik. kita terhormat sekali bisa mempertemukan mereka bertiga Bisa di, disambut oleh mereka bertiga Nah kita akan kenalan dulu nih tentang Perdik dari tadi saya sudah nyebut perdik beberapa kali, tapi uh, kita belum tahu ini perdik ini sebetulnya apa kemudian <coughs> mengapa harus ada gitu. Mungkin bisa diceritakan dari Mas dulu mungkin ya. Oh, yeah. Apa yeah. itu perdik? Uh, perdik itu adalah singkatan dari Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. Uh, di apa, organisasi ini berdiri sekitar tanggal 11 Juni 2016 hmm. uh, sebenarnya itu kegelisahan Rahman sebagai aktivis difabel di Makassar karena pada saat itu saya saya masih tinggal di Jogja dan sedang belajar di SIGAP kami berpikir sepertinya bagus e, membuat satu organisasi yang kurang lebih e, cara berpikir maupun model pengorganisasian yang dilakukan oleh SIGAP karena Rahman juga sempat menjadi kader SIGAP dalam hal pendidikan politik makanya kami berpikir untuk mendirikan itu di Makassar dan Rahman lah yang apa, secara serius menginisiasi proses itu eh, selama di Makassar hmm. ya mungkin itu awalnya hmm. kalau kenapa memilih nama itu saya, seperti saya sudah lupa so, <laughs> kalau <laughs> nama sebenarnya ada nah, dua tawar gimana, nih gimana? Man? Perdikan atau Perdik <laughs> <No>. <laughs> tapi kalau saya ini Perdikan uh, menarik Perdikan cukup lama proses uh, hmm diskusi uh, sampai berdirinya per, di 2016 hmm. jadi soalnya uh, awalnya sih sharing uh, karena kebetulan sikap mempunyai satu kegiatan yang sudah disebutkan oleh tadi tadi pada tahun awal uh, 2013 dan banyak uh, pembelajaran yang saya dapatkan di uh, Yogyakarta pada saat itu dan saya melihat bahwa kok uh, sangat berbeda loh Gerakan teman-teman uh, di Fabul yang ada di Jogja dan di Makassar, dan saya melihat bahwa ini ada saya berusaha untuk belajar terus hmm. uh, mencari tahu hmm. apa yang terjadi. Dan hmm. seolah-olah sampai saya pernah berpikir bahwa oh, berarti selama ini salah dong kita uh, di Sulawesi karena dan selang ada ada kekeliruan yang terjadi juga dalam dunia gerakan hmm. uh, kawan-kawan difabel karena selama ini kan kita nunggu instruksi ya saya mohon maaf dari Jawa informasi in, apa semua ke, uh, ke event apa kegiatan apakah untuk memperkuat lembaga-lembaga uh, daerah nanti tunggu undangan ya sekali lagi saya mohon maaf teman-teman uh, uh, organisasi yang punya sampai jenjang uh, ke pengurus, pengurus apa? struktur pengurus sampai nasional dan ya kadang ya, saya melihat bahwa kader-kader muda yang punya potensi hmm. sebagai generasi selanjutnya itu kadang tidak tidak dimunculkan hmm. di Sulawesi Selatan dan hmm. Keragon apa di di Jogja lah saya banyak banyak di apa di sela-sela saya mengikuti proses pendidikan di SIGAP itu sebagai kader pendidikan uh, politik di situ banyak belajar akhirnya saya dibawa ke salah satu lembaga besar juga Insis hmm. mencari tahu gerakan istilah difabel itu apa hmm. karena masih banyaknya istilah saya sendiri kadang bingung cacat dan penyandang disabilitas dan pas berkunjung ke Insis itu sempat bukan saya baca buku ya saya dibacakan buku tentang catatan sejarah almarhum Mansur Haki tentang gerakan hmm. uh, ingat sekali judul bukunya kalau saya tidak salah ingat ya, menurut saya tidak salah ingat, jalan lain panggil kami di fabel. Dan banyak di situ diskusi yang panjang dari 2013 sampai 2016. saya yang membacakannya Hah? Yang sebelah kiri saya. umumnya Eh, sebelah kiri saya. Jadi, sebenarnya setiap setelah kegiatan yang tiga hari, empat hari di di Jogja apa sigap laksanakan kadang saya tinggal sampai 10 hari karena yeah, merasa betah yeah. untuk belajar di Jogja yeah. eh, di Jogja di sigap yeah. untuk dalam dunia gerakan eh, gerakan ini yeah. karena konsep yang selama ini saya berpikir bahwa semenjak saya 2002 kalau saya tidak salah ingat eh, masuk dalam salah eh, satu organisasi eh, apa waktu zaman dulu itu cacat yeah. saya, saya, saya Cuma berpikir bahwa hak, tentang hak, tetapi tidak pernah ber, uh, apa uh, sadar bahwa setelah hakmu dipenuhi, pemerintah penuhi hak, hak kami, hmm. apa yang kau kontribusi, apa yang kau eh, hmm. berikan kepada kami. Hmm. Dan di situ di Jogja yang saya dapatkan hmm. di waktu pendidikan itu. Hmm. Dan ya, seperti banyak saya belajar dari Mas Joni. Saya, walaupun saya ingat sekali bahwa ini Rahman Gusdur yang yang teman-teman sigap. Pak uh, waktu saat itu ini apa ya? Apa istilahnya lagi? Eh, uh, kenapa tiba-tiba? Karena banyak soal ini dewan konflik. <laughs> Karena banyak-banyak obrolan tentang konflik yang terjadi. Tetapi ya dari dari proses 13, 14, 15 maksudnya 2013 2014. Iya, ya. 13 14 terproses sampai setiap kegiatan Sigap yang saya hadir pasti ma, pasti walaupun cuma tiga hari pasti saya tinggal sampai 10 hari di Jogja. Hmm. Di Sigap untuk belajar hmm. belajar sama Isa eh, apa Kak Isak, Mas Joni, dan teman-teman kayak Mbak Ipung. dan saya melihat bahwa kok beda ya dengan uh, lembaga yang ada di Makassar. Justru di sini dimunculkan yang pun apa teman te mendorong gerakan uh, anak muda yang bergerak tanpa hmm. ada apa uh, uh, uh, apa saya nggak tahu kasar atau gimana ya kalau uh, uh, ya, yang yang bahwa teman-teman yang muda ini didengarkan juga hmm. beda dengan yang saya ya. rasakan pada saat itu. Ya artinya kegelisahan ini lebih pada apa ruang aktualisasi orang muda yang eh, selama ini dirasa tidak punya eh, ruang dalam ya. apa konteks pergerakan difabel begitu ya iya dan ya. yang perlu juga saya banyak belajar bahwa semua sejarah-sejarah ge gerakan di Yogyakarta kawan-kawan itu ter apa, terdokumentasi ya. beda dengan kami dari situlah diskusi-diskusi okay. itu masuk e diskusi dengan e apa kaisar sampai larut malam sampai saya harus hmm. uh, nginap di rumahnya dia numpang di rumahnya dia untuk belajar di hmm. di, di sigap sampai okay. masuklah uh, masa memastikan nama perdik atau perdikan yeah. tapi akhirnya uh, apa muncullah uh, perdik itu sendiri yeah. dan saya mengkomunikasikan sama teman-teman yang ada yeah. di Makassar yeah. saya, saya ingat yeah. sebenarnya antara pilihan perdikan dan perdik Perdikan itu pertama kenapa nggak dipilih karena itu berbau insis karena hmm. ada satu di, di organisasi yang memang mengurus pendidikan di sana itu Perdikan hmm. dan yang kedua kenapa memilih Perdikan itu lebih pendek hmm. <laughs> praktis, saya ingat sekali dulu saran Mas Joni itu kalau bikin sesuatu nama itu yang mudah diingat dan Enggak panjang, perdict, yeah. ah, yeah. perdict yeah. Tetapi yang, yang menarik sebenarnya singkatan dari perdict itu. Iya, mm -hmm. memang kami sepakat bahwa ini adalah pergerakan. Yeah. Dan menggunakan kata difabel itu juga menunjukkan identitas bahwa di Makassar atau di Sulawesi Selatan itu tidak tidak tidak pernah digunakan kata itu hmm. dan kata difabel ini jelas yeah. uh, orang akan meng menghubungkannya dengan Jogja hmm. di Ya, seperti Rahman cerita tadi bahwa yes. itu di, di oleh Mansur Fahdi dan kawan-kawan di masa 90-an itu e, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan hmm. Nah menariknya untuk kesetaraan ini hmm. itu sebenarnya saya saya terinspirasi dengan proses bagaimana bagaimana Difabel diatur di Inggris hmm. Jadi di Inggris itu kan awalnya Discrimination Disability Act, Act. Ya kemudian mereka merevisi menjadi Equality Act hmm. jadi undang-undang kesetaraan ya. dan kata disabilitas itu tidak, tidak dipakai lagi akhirnya ya. Ya. nah kemudian kalau begitu pergerakan kita hanya pada sampai ketika terjadi kesetaraan. Kalau hmm. sudah terjadi kesetaraan, kita bubar. Dibatasi sampai sih. ya yang hai, yang atau, pertanyaan yang, hai, hai, hai, hai, ini kan Perdik ini hai, hai, era hai, hai, era hai, hai, hai, apa hai, hai, hai, hai, hai, hai, istilah yang secara legal disepakati itu sudah ada yaitu penyandang disabilitas itu. Karena tadi pilihan istilahnya difabel gitu. yeah. Kalau lembaga-lembaga di Jogja yang lahir di era-era aktivisnya -era, eh, aktivismenya Pak Mansur Pakih itu memilih kebanyakan memilih difabel. Sementara Perdik ini lahir tahun 2016 di mana sebenarnya sudah ada kesepakatan legal bahwa gitu, eh, istilah hukum yang digunakan adalah Penyandang Disabilitas. Nah, kenapa uh, tetap berada pada uh, posisi counter discourse itu? Pertama, pertama, jadi difabel itu menurut saya bukan lagi sebagai istilah atau konsep, tapi ini sudah menjadi identitas gerakan. Jadi hmm. uh, mungkin di zaman Uh, Pak Mansur itu adalah istilah atau konsep baru hmm. sebagai pengganti penyandang cacat ya. Tetapi melihat itu digunakan oleh uh, apa? anak anak muda yang kemudian mendirikan beberapa organisasi seperti SIGAP hmm. uh, Dan beberapa organisasi lain seperti Sabda dan Rohana uh, atau para penggerak disabilitas di Jogja itu, itu menjadi satu identitas menurut saya, hmm. identitas politik. Hmm. Kata difabel itu juga tidak melulu merujuk kepada person with disabilities, hmm. Hmm. tapi siapapun yang punya komitmen untuk memperjuangkan keselaraan eh, manusia berdasarkan keberagaman kemampuan itu, maka dia juga adalah difabel jadi hmm. identitas politik. Seperti, identitas kata tuli huruf T besar itu, tidak, tidak tidak merujuk kepada kondisi medik telinga atau gendang yang rusak, hmm. Tapi itu identitas atau budaya Budaya ketulian yang disitu terhimpun Berbagai urusan yang berkaitan dengan tuli Entah itu ya. isyarat Dan ketika bicara soal isyarat Kita bukan hanya bicara soal tuli Tapi yang juru bahasa isyarat itu bukan tuli Dan bukan pula jadi jadi seperti itu menurut saya hmm. di sudah menjadi ide rancang ya. ya penting ini kata kuncinya uh, oke okay. setelah Perdik ini kemudian menemukan apa namanya uh, wadah dari kegelisahannya begitu kemudian sebenarnya apa sih yang coba dijawab melalui berdirinya Perdik ini kemudian apa yang uh, Menjadi fokus utama yang sedang dan ingin terus dilakukan oleh seperti itu apa kira-kira? Eh, yang pertama sebenarnya apa yang awal-awal kita diskusikan itu adalah Anu, eh, pencatatan dokumentasi gerakan Ya, ya literasi, literasi. literasi Jadi okay. awalnya kita lebih diseliterasi dulu hmm. Mencari eh, para sesepuh-sesepuh yang ada di Sulawesi Selatan Geraka, eh, gerakan, apa pergerakan kawan-kawan yang yang yang seharusnya ini bisa diser apa diproduksi untuk generasi-generasi selanjutnya hmm. jadi bukan cuma dari cerita senior turun ke, ke saya terus saya nyampaikan hmm. lagi ke seniern hmm. saya tetapi dalam bentuk konsep literasi hmm. dan ide itu cukup uh, apa selalu, uh, saya sama Isak menarik nih berarti saya harus uh, mengumpulkan mencari uh, yang apa ya uh, yang, se, yang mau sepaham dengan ideologi uh, identitas lembaga ini apalagi saya dengan saya cukup-cukup merasakan uh, awal-awalnya saya terus terang bahwa yang pertama uh, ada memakai ada, ada beberapa bisikan dari teman-teman bahwa uh, uh, lem, apa ya Be, eh, perpanjangan tangan eh, Jogja dengan menggunakan apa memakai uh, istilah difabel ini kan identitas difabel ini dalam nama lembaga dan sampai uh, apa ya saya saya saya tetap uh, prinsip saya karena ini sebagai lembaga ba, uh, lembaga baru tetap saya harus menyampaikan kepada senior senior saya yang ada di Sulawesi Selatan dan saya berusaha untuk membangun itu tetapi dari koordinasi, koordinasi itu sikap, sikap, sikap bahwa kamu bahwa istilah ini tidak sesuai dengan undang-undang regulasi yang ada. Jadi maaf jangan pakai istilah ini di, di Makassar, tetapi dengan dengan apa yang sudah saya dapatkan proses dari 2013 sampai 16 itu pemula, apa bahan-bahan bahan yang saya dibacakan akhirnya saya juga ber, okay. mempertahankan itu. Ya, saya mau kembali ke tadi literasi ini jadi satu yang menarik. Sebenarnya apa sih pesan apa yang mau di, dibangun kemudian ini ini targetnya siapa? Kenapa kemudian literasi menjadi pilihan utama atau salah satu pilihan untuk perdiklakukan? Iya. Yes. Lagi-lagi, sebenarnya itu ini ya, apa eh, terinspirasi dari Inggris sih? Jadi, jadi, model iya, ya. jadi, <laughs> jadi, eh, di awal-awal mulai ikuti gerakan difabel di Jogja itu, saya banyak sekali membaca karangan-karangan, eh, ya, dari, dari Inggris lah, dan ya, Amerika juga. Tetapi ada satu yang sangat menggelitik, yaitu. Diska, Disability Archives hmm. yang di, di, apa? Di, di, di, dibuat di, di Universitas apa Leeds. Leeds, Leeds University, Leeds University. Yeah. dan dan itu menyediakan himpunan pengetahuan yang banyak sekali dalam beragam bentuk dan itu hmm. jurnal, tulisan, video, catatan-catatan lama hmm. dan menurut saya Gerakan dengan uh, memfokuskan diri pada menghimpun pengetahuan dan mendistribusikan atau memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan gerakan itu Itu justru menjadi seperti apa bahan baku pergerakan itu sendiri hmm. Nah, Disitulah kemudian juga akhirnya kami mendirikan satu divisi khusus di Perdik itu namanya Pustakabilitas hmm awalnya kalau tidak salah saya memakai istilah biblia bibliaabilitas hmm. hmm. e, tetapi karena cu agak, eh, cukup rumit diucapkan oleh orang Sulawesi Selatan teman-teman berpikir bagaimana kalau ganti saja pustaka, pustaka, pustaka. bilitas hmm. termasuk saya guys, susah sekali sudah nulis itu saya dengarkan nah akhirnya kalau menggunakan pustaka bilitas itu dua gabungan kata perpustakaan dan abilitas hmm. tentang terkait dengan e, kemampuan Okay. jadi kalau ya, ya. Uh, yang di, yang saya tangkap berarti kemudian ini akan mencoba mendokumentasikan hmm. perjalanan pergerakan di fabel tapi juga sekaligus menjadi sumber pengetahuan yeah, bagi yeah. penguatan pergerakan di fabel hmm. gitu ya kira -kira. Yeah. dan perjalanan mengumpulkan buku teman-teman menyumbang buku hmm. lalu bicara soal aksesibilitas buku aksesibilitas perpustakaan itu akhirnya bergulir sendiri dan dan ya saya pikir Lutfi lah yang bisa hmm. cerita banyak soal bagaimana kemudian dia mengorganisir anak muda Dan hmm. mengupayakan bagaimana pustakaan ini akan lebih akses di masa mendatang hmm. Dengan hmm. Hal, ya. Ya, Nah, kalau Lutfi nih, ya. Lutfi yang diam terus dari tadi Ya, ya <laughs> Sudah disinggung soal ya. pustakabilitas ya. Hmm, makanya ya. paling oh. banyak kan <laughs> <ini>, jangan... <laughs> Jadi apa nah, yang kamu kerjakan di pustakaabilitas, Lutfi? Ya sebenarnya saya sendiri mengampu pustakaabilitas itu belum ada ini ya dari bulan Juni ya kayak <tuk> ya bulan Juni karena eh, ini ya bisa dibilang empunya itu sedang di Selandia Baru. Iya, <tuk> syariah. <tuk> ya. Namanya syarif. Nah. Nah, jadi nah ya itu saya diserahkan terus awalnya saya ini apa? menjadi kepala perpustakaan ternyata hmm. lebih dari itu, modern itu hmm. jadi, ternyata di pustaka beliau itu benar-benar apa ya menjadi sebuah sayap biasa, lebih suka bilang sayap, sayapnya pernik hmm. untuk di bidang edukasi dan produksi pengetahuan, hmm. itu jadi di perpustakaan sendiri itu kita udah beberapa tiap bulan kita ada diskusi tematik, hmm. ya dan diskusi tematik itu selalu mengangkat isu-isu yang unik gitu bahkan hmm. seringkali tidak terpikirkan misalnya di apa diskusi pertama kita mengangkat bagaimana sastra dalam pemberdayaan difabel hmm. kemudian isu dis, apa, diskusi apa kedua itu apa eh, bagaimana peran pekerja sosial dalam organisasi difabel kemudian mengenai skizofrenia dan kemarin hmm. bagaimana difabel dan eh, kemiskinan hmm. nah, harapannya mm. dengan diskusi tematik ini memberikan edukasi ke masyarakat gitu mm. bahwa isu-isu difabel itu isu-isu yang multidimensi multi mm. ya jadi bisa kita lihat dari berbagai perspektif yeah. nah selain itu peserta juga kita aktif ikut di event-event literasi yang diadakan kampus kayak kemarin mm. kita ikut di Uin Alodin kita aktif mm. kemudian uh, pada saat Makassar International Writing Festival kami pun hadir di situ dan kami nggak hanya sekadar menginsisten tapi kami juga uh, menjenar sumber ketika ada workshop di kedua kejutan tersebut hmm. dan alhamdulillah apa namanya uh, responnya memang luar biasa gitu hmm. ya. bahkan hal-hal yang sederhana ya misalnya kami memperkenalkan braille itu bisa sampai seabrek yang datang ke stand cuma buat belajar braille hmm. bahkan cuma minta ditulisin nama dia sama nama pacarnya Bintang. gitu ya itu dia, dia itu dia bawa pulang. Iya <laughs> benar ya. Dia tulisin nama saya ini, pacar <laughs> saya ini untuk. Kalau itu bawa pulang itu udah seneng banget. Ini ras bukan gustur ya. Kan gak ada pacarnya. Wah ya. ya. Nah, kemudian apa namanya? Ya, itu sih Perpustakaan kegiatan itu apa lebih dari sekedar uh, perpustakaan kanalis itu juga di posteritas kita juga melakukan organisasi hmm. khususnya di kalangan uh, generasi muda hmm. seperti itu. Hmm. Saya dengar juga mengumpulkan bahan-bahan literatur terkait dengan difabel. Oh iya, kita juga mengumpulkan hmm. apa namanya uh, beberapa bahan-bahan ya uh, dari teman-teman NGO juga kita biasa dapat fasiraman uh, buku kemudian uh, bahkan juga ya, sudah koleksi-koleksi ke -koleksi, uh, buku kita pribadi selama pengurus gitu ya. Jadi apa buku di sana enggak hanya berbentuk fisik tapi juga ada berbentuk PDF. Hmm. Ibunya Lutfi juga pernah nyumbang ya, satu dos buku. Ibu oh, saya ya. bagaimana buku. bersabar. Ya. <laughs> buku ya. ibu -ibu. Buku, iya. Buku buku Artinya berarti di kantor ya. Perdik ada ada ini juga ya buku, apa? Uh, space nah. untuk membaca. Ada kita ada nah. beberapa spot buat membaca. Nah. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Ya nanti yeah. kita. Ini kan juga e, lokasinya kantor Perdik Kemudian kontaknya kita share juga Artinya ya. sobat inklusi juga boleh ya nyumbang ya? Boleh, boleh Bahkan kalau mau ikut Perdik kita selalu ada welcome drink Boleh, ya, ya, ya. Ya. Ada welcome drink benar, kita ada welcome ya, ya. Kalau ada boleh, boleh pilih teh atau kopi ya, Bikin sendiri? Ya, iya, bikin sendiri <laughs> kalau, kalau datang pertama dibikinin, dibuatin Datang kedua? Datang kedua buat sendiri Ketika bayar <laughs> Nah, tapi memang ya. banyak kawan-kawan eh, kirim buku, ya. misalnya eh, kawan dari Jakarta ada beberapa, Kupang juga ada mengirimkan buku, kemudian dari Jogja ada juga beberapa dan ya tadi yang lucu dengan dari kawan-kawan sendiri juga banyak Dan hmm. itu itu yang fisik ya hmm. Kami juga punya banyak koleksi yang PDF, yang hmm. kamu cari sendiri Misalnya di internet atau bahkan sudah ada koleksi khusus terkait regulasi disabilitas ya, di Indonesia Ya, hmm. ya berkat misalnya ya, bantuan kawan-kawan dari kayak, Mas ya kan, Nur Fajri ada bukunya tentang itu jadi kami lalu mengumpulkan sendiri dokumen-dokumen regulasi itu dan ada satu folder khusus tentang itu. Hmm, Oke, okay. wah menarik ini. Jadi gudang ilmunya di Fakel bisa di ya. ehm, Masih terkait literasi. Saya kalau e, selalu tertarik dengan apa? E, Websitenya yang dikelola Perdik itu kan ekspedisi di yang selalu uh, dengan gayanya yang <tuk> yang keseruan tersendiri, gayanya yang populer gitu, tidak tidak uh, jauh berbeda dengan media online, selalu uh, melihat atau selalu menyajikan informasi-informasi uh, bahkan dengan sudut pandang perdik terkait dengan uh, apa situasi terkini hal-hal yang dilakukan. Ini ini bagian dari melengkapi uh, literasi dan dokumentasi itu kah atau iya itu itu bagian dari hmm. uh, sebenarnya bagian dari mengganggu pemikiran pembaca. Hmm. Kan, kumpah, hmm. Jadi uh, apa? Kami suka iseng misalnya melihat tulisan kawan yang menulis tentang disabilitas ya. lalu menemukan di sana bagaimana idiom-idiom medik berhamburan dalam tulisan itu lalu kami coba kritisi satu persatu paragraf demi paragraf untuk untuk membersihkan hal itu ya. artinya tulis, tulisan mereka kita balas ya. dan mereka merespon balik ya. itu, itu, itu ada dua tiga penulis yang terjadi seperti itu ya. Hmm. Uh, yang satu juga adalah <tuh> mengajak kawan-kawan difabel untuk menulis. jadi ya. ada beberapa kawan di Makassar yang kami minta untuk menulis tentang disabilitas, terusnya dari difabel. dan ya tadinya porsi ini kan memang masih saya dengan Sarip yang lebih banyak ya. Hmm. pun Sarip belum belum belum berani mengambil. E, porsi untuk mengedit konten kecuali yang teknis misalnya jadi itu masih beban saya tuh. tapi e, satu hal beberapa penulis mungkin bukan penulis, orang yang kawan difabel yang ingin belajar menulis kemudian memaksakan diri untuk mengirim tulisan termasuk raman juga memaksakan diri untuk menulis pertanyaan e, saya lolos gak tulisan dia? <tuh> nah, itu dia. Dua tulisan dia tuh belum lolos-lolos Tapi ada satu yang lolos ya catatan pendakian itu Lolos